Oke, okay, akhir kata Mimin, pamit dulu ya. Den... Mohon maaf kalau jika selama ini menjadi Armin Kakak Lesti, Mimin banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat, leslar dimanapun kalian berada. Kembali bersama TV hadir untuk mengabarkan informasi terbaru kabar baik dan kabar bahagia seputar idola kita, Lesti dan Rizky Bilar. Sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya.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 Baiklah bersama Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini bersama Ada kabar spesial, bahagia banget ya untuk kita semuanya Kali ini soal Leslar Metaverse yang Alhamdulillah sudah solve on Lebih dari 8 ribu Masya Allah banget ya, kita bahagia dan pastinya selalu bangga Doakan yang terbaik juga buat Leslar Metaverse Semoga semakin mendunia dan semakin sukses Amin Info ini kita dapatkan juga dari itsbiterti. Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Kalau kabar baik itu harus disampaikan dan diaminkan. Jadi walaupun gak paham tapi lihat, Leslarian seneng ikut seneng dan Leslar NFT sold out lebih dari 8.000 juga sebuah kabar yang luar biasa. Alhamdulillah dan doa-doa yang baik untuk kedepannya. Amin. Terus persahabat ya. Kalau kita mendapatkan kabar baik, harus disampaikan dan diaminkan. Mudah-mudahan bersahabat ya, Leslar Metabol semakin sukses dan selalu jaya. Kemudian bersahabat di juga, masih di laman akun Instagram yang sama, mengunggah sebuah postingan foto yang diunggah oleh Kak Frawlila. Bersama Lesi dan Rizky Bilar, kita tentunya terharu dengan sebuah kalimat yang diposting oleh Kak Frawlila, ini menunjukkan kepribadiannya Leslar nih, persahabat. Disimak kalimat yang diunggah. Mereka pulang. Dua orang spesial yang di hadapanku tidak pernah menunjukkan kemegahannya. Mereka menikmati Swiss selayak aku menikmati negara cantik ini. Tidak menuntut dan tidak mengeluh. Mereka yang selalu tertawa karena segalanya membuat mereka bahagia. Selamat jalan, pulang kalian. Al-Fatih sudah menunggu pelukanmu, dan Swiss akan selalu menunggu kalian kembali. Kita tentunya terharu dan ikut meneteskan air mata, bersahabat ya, saat melihat kalimat yang sangat luar biasa diunggah, diposting oleh Kak Frawlillah yang secara langsung bersahabat ya. Ini menyampaikan kepribadian Leslar, ini sih luar biasa. Inilah yang semakin kita bangga Yang semakin sayang kepada Lesti dan Rizky Pilar. Kita simak juga bersahabat di kalimat yang dituliskan oleh It's B30 Satu kalimat Mereka tidak pernah menunjukkan kemegahannya Yaitu Leslar Mereka tentunya selalu membuat kita bangga Dengan kesederhanaannya Mereka selalu membuat kita bahagia Banyak tiba jadi komentar positif di postingan ini dari akun Tatian Skordes 21 mengatakan Masya Allah, dua anak baik yang selalu merendah, ramah dan gak sombong Walau mereka sudah sukses, sehat dan bahagia kalian Amin Doa selalu diberikan persahabat yang untuk orang-orang baik Dan kita simak juga persahabat di komentar berikutnya Dari akun Windas T mengatakan Masya Allah, kesederhanaan mereka membuat orang menjadi sayang dan terkesan Keren tuh persahabat Satu kata dengan tentunya kalimat keren buat Leslar Semakin bangga dan semakin bahagia sekali Mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya ya persahabat Kita simak juga nih ada info dari dunia Leslar Ini menginfokan persahabat ya Lagi mantau soal keberangkatan Lesti dan Rizky Billar. Bunda Lesti dan Bapak Bilar ini berangkat dari Zurich, Swiss. Ini akan transit ke Dubai dulu, persahabat, ya, sebelum langsung ke Indonesia. Translate di Dubai. Kita doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan mereka selamat sampai tujuan. Dan selalu mensupport, mendukung, serta mendoakan yang terbaik. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Lagi mantau pesawatnya Bapak B dan Bunda Lesti, sepertinya mereka transit dulu di Dubai, kata itu ya. Doakan saja yang terbaik untuk Leslar Berikutnya di unggahan Kak Frawlila juga persahabat terpantau Sebelum OTW persahabatnya jadi bandara Zurich, Swiss Leslar tentunya lagi membeli jus atau minuman Persahabatnya Masya Allah Sehat selalu kalian berdua Persahabatnya bangga sekali Dengan idola kita ini Kemudian persahabat Disimbang juga di IG-nya Bunda Lesti Kejora Akhirnya Papa Bilar, persahabatnya memposting video Bunda Lesti di dalam pesawat Papa Bilar ini mengucapkan Persahabat ya, untuk semuanya karena Adminnya ini mau resen Ini kekiutan yang selalu kita dapatkan dari wrestler Dengan kegesrekannya, persahabat ya Katanya admin Bunda Lesti Kejora, Papa Bilar ini mau resen Persahabat ya, sebagai admin akun Instagramnya Bunda Lesti. Tetapi persahabatnya terlihat Bunda Lesti sangat cantik sekali ya, masya Allah. Selalu saja outfitnya bikin kita salvo. Semoga selalu berkah barokah dan selalu lancar rezeki idola kita. Kemudian persahabat, ada unggahan spesial juga dari Bapak Daniel Eddy, Pop Dance. Persahabatnya mengunggah sebuah postingan foto lamanya. Di situ ada Papa Bilar Waktu masih kecil persahabatnya Berada tentunya di acara pernikahan kakak kandungnya Dan di ada sebuah kalimat di persahabat pertanyaan Ada yang tahu nggak siapakah yang pakai kaos warna merah? Dan waktu acara apakah ini? Buat lima orang yang menebak kedua pertanyaan dengan benar Dan yang paling cepat masing-masing mendapat uang Rp150.000 per orang Hadiah akan dikirim malam minggu Tanggal 5 bulan 5 2022 Oke okay. Selamat menebak 5 orang yang paling cepat dan benar tentunya Wah tuh persahabat ya kira-kira siapa nih Foto yang memakai kaos warna merah pasnya itu sudah dipastikan Itu adalah Bapak Bilar Persahabat ya berada di acara pernikahan kakak kandungnya Abeni